Rahmat Allah Oh, pagi-pagi gini udah hujan Jangan begitu Ajma. hujan itu kan rahmat Allah Kok rahmat Allah sih Bu? Ajma kan jadi susah ke sekolah Rahmat Allah berarti kasih sayang yang Allah berikan kepada kita tidak ada satupun makhluknya yang luput dari kasih sayangnya, seperti hujan yang membasahi tanah-tanah kering yang kemudian tanaman apapun dapat tumbuh di atasnya, sehingga kita bisa memanfaatkannya. Coba ajmal perhatikan anggota badan kita. Allah telah banyak memberi kita kenikmatan berupa tubuh yang sempurna. Kita dianugerahi mata untuk dapat melihat, telinga untuk mendengar, dan kaki untuk berjalan. Semua itu adalah pemberian Allah sebagai bentuk kasih sayangnya. Seorang bayi dengan ukuran tubuh yang kecil, bayi tersebut hanya bisa berbaring. Namun, dari tahun ke tahun bayi tersebut sudah mampu duduk, kemudian merangkap, berdiri, dan akhirnya berjalan. Pertumbuhan manusia itu juga merupakan salah satu bagian rahmat Allah. Yang menjadi rahmat Allah juga adalah Allah melimpahkan kepada kita berbagai jenis makanan, seperti nasi, sayuran, daging, ikan, dan buah-buahan. Kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa jumlah makanan yang Allah sediakan untuk kita konsumsi sehari-hari. Kemudian apalagi Bu? Ajmal mau tahu nikmat yang paling besar? Apa nikmat yang paling besar Bu? Nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dengan begitu kita harus bersyukur pada Allah Siapapun yang mau bersyukur pada Allah, Allah akan menambahkan nikmat yang ada padanya Oh begitu ya bu, berarti Ajmal juga harus bersyukur biar Ajmal ditambahin nikmatnya sama Allah Iyalah Ajmal, bukannya malah mengeluh gara-gara hujan Hehehe, <Gülüyor> iya maaf bu, tadi Ajmal salah